Awali pagi kita hari ini dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilmu nafi'an wa rizqan wa Ini artinya sungguh luar biasa. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Ini Masya Allah luar biasa persahabat ya. Mudah-mudahan dengan doa ini, rezeki kita dilancarkan, diberikan keberkahan, dan semoga ya, tentunya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat Persahabat ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu kompak dan solid terus untuk mendukung karya-karya terbaik Lesti dan Rizky Bilar. Kemudian juga persahabat ya, kita lihat di kabar berikutnya. Diunggah bufir tujuh jam yang lalu. Namun kita lihat di sini salvo kalimat yang diposting. Les lovers pada stay di rumah masing-masing aja ya. Di luar banyak anuan soalnya. Tuh dihimbau oleh bufir untuk warga konoha pada stay di rumah masing-masing aja. Di luar karena banyak anuan persahabat ya. Yuk sama-sama kita semoga menjadi fans yang baik. Tetap bergandengan tangan untuk dukung Lesti dan Rizky Bilar Kemudian juga kita simak persahabatnya. Kabar yang sangat membanggakan Ini satu lagi, selain donasi Papa B, Bunda Lesti, diam-diam memberikan hadiah Handphone persahabat ya Kepada Kirana Fahri Luar biasa Salvo kalimat yang diposting atau diunggah oleh Kak Kirana Fahri Thank you for birthday gift ya, dik adik, -adik. Masih November, masih terima kado Lesti Kejora, Bilar, dan Bang Fatih. Jazakallah khair. Masya Allah. Lestlar, Lesti Bilar, dan BBL. Luar biasa, orang-orang baik yang selalu memberikan kebaikan juga untuk orang lain. Disimak juga kalimat caption yang dituliskan oleh akun Lestlar Sweetie. Masya Allah. Anak-anak selalu bagi yang terbaik. Semoga keluarga kecil kalian bertiga... Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Masya Allah, doakan yang terbaik untuk Leslar. Semoga dikelilingi oleh orang-orang baik juga. Di kolom komentar pun, tentunya banyak sekali diberikan komentar tanggapan yang sangat positif. Di antaranya, dari akun Mamah.Rai Underscore mengatakan, Ni, 'Masya Allah.' Tabarakallah semoga rezeki Leslar ngalir terus dan diberi kesehatan selamanya sukses dalam segala hal apapun Amin Ya Rabbal Alamin Begitu banyak doa, begitu banyak support yang diberikan Pastinya kita selalu dibikin kagum dengan sosok Lesti dan Rizky Bilar Kemudian juga, persahabat, ya kita simak ada kuitas hari ini dari Kobas. Kritik yang merusak di masa remaja, sering membuat kita takut gagal dan takut tertolak di kala kita dewasa. Berdamailah dengan masa lalumu, lalu relakanlah ia pergi dalam damai. Wow, kata-kata bijak dari Kobas nih, persahabat, ya keren banget. Mudah-mudahan, persahabat, ya Kobas dan Rizky Billar kolaborasinya diberikan kelancaran. Dan apapun projeknya, kita selalu mendukung yang terbaik untuk mereka. Selanjutnya, persahabat, dari informasi dari Habib Usman, ya Habib Usman menginformasikan bakal ada acara Maulid Akbar terbesar di Jawa Barat, Majelis Bin Yahya. Hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 pukul 7.00 sampai dengan selesai Lapangan Majelis Bin Yahya Jalan Raya Puncak Hankam Cisarua Bogor Itu informasi para sahabat, ya Kita lihat juga ajakan dari Habib di kalimat caption yang dituliskan Hadirilah maulid akbar terbesar di Jawa Barat Insya Allah yang hadir penuh dengan keberkahan dan keriduannya Allah, wahai wa diluaskan rizkinya dan dikumpulkan semua hajat dan doa-doanya. Dan tolong sebarkan undangan ini dan jadikan DP di media sosialnya. Insya Allah, ini sebagai bentuk cinta kita kepada al Insyaallah Insya Allah, Allah kasih rizkinya untuk berangkat ke Cisarua, Puncak Bogor. Amin, amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Masya Allah, mudah-mudahan ada rezekinya bisa menghadiri acara Maulid Akbar terbesar di Jawa Barat. Mudah-mudahan ada Lestler juga yang bisa hadir, dan pastinya kita selalu menunggu kabar baik, kejutan baik dari idola kesayangan kita. Masih menunggu cidukan terbaru hingga kabar baik berikutnya, jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Defo tv yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari idola kesayangan Lesti dan Rizky Bilar.